Itulah tadi video, detik-detik kawan, ya detik-detik di mana Ferdes Sambut diponus. hukuman mati oleh hakim. Nah, banyak yang bertanya terkait masalah hukuman mati ini. Ya, publik taunya bahwa hukuman mati adalah ya hukuman ya, kayak eh, tembak mati dan sebagainya. Namun ternyata dalam undang-undang KUHP yang terbaru ya, sampai lawyer Sekalibel Hotman Paris pun bingung yaitu karena ternyata hukuman mati yang dimaksud di sini adalah uji coba penjara 10 tahun Nah jika berkelakuan baik ya jika berkelakuan baik selama 10 tahun maka hukuman mati tidak jadi diterapkan ini yang terbaru kawan ya kan bagaimana para pakar hukum bagian videonya kawan dan selamat berdiskusi